Eh, kamu masuk wilayah orang, saya tanya baik-baik Iya kan? sini keluarga Iya, iya, iya, iya Saya minta ktp Karena tamu datang, itu perbuatan anda belum ihsan namanya Karena jangankan anda yang tidak beriman pun bisa melakukan itu Perhatikan ketika Nabi mengatakan, Mankana wa akhir fal Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir muliakan tamunya. Di saat kita memuliakan tamu, bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan untuk itu. Orang yang mengerjakan sesuatu, karena Allah biasanya dia tidak akan lepas dari kebaikan-kebaikan, termasuk tidak larut dalam kekecewaan ketika hasil dunia tidak didapatkan. Oh, so, penasaran tidak boleh Kita saya yang tidak mengizinkan so, bukan bukan zumku Samsudin yang tidak mengizinkan saya mengi, tidak mengizinkan ya. saya... memuliakan tamu jadi para nabi alaihi wassolatu wassalam sangat suka memuliakan tamu hal ataka hadisul dhayfi ibrahim al-Mukramin almukramin idkhalu alaihi faqalu salamang qala salamum qawmum munkarun faragha ila alihi faja abi samin فقربه atau ajaran Allah subhanahu wa taala dalam memuliakan tamu atau sunnah kalian ini adalah sekelompok orang yang tidak dikenal tamunya ini bukan dari orang sekitar bukan warga sekitar ini orang jauh oh, wajahnya menyenangkan dan berwibawa karena sebetulnya Tamu-tamu uh, tersebut adalah para malaikat yang sedang menyamar menjadi manusia. Tidak nanya dulu sama tamunya. Sini adab tuan rumah yang tidak beradab yang seperti itu. Ya tidak beradab kita kalau seperti itu udah tahu tamu dari jauh. Kadang kita ini uh, kalau ada tamu ya ada tamu uh, pembantu kita juga nggak paham. Tapi kalau orang-orang soleh nggak seperti itu. Ambya wal nggak seperti itu. Udah kompak. Ya satu rumah itu udah kompak sudah punya akhlak. Memuliakan tamu, menghormati tamu Jadi begitu ada tamu dari dari luar kota jauh SOP-nya jelas Nah ini makanya kita husnudon Kalau ada tamu itu ya husnudon Ini siapa tahu tamunya malaikat yang lagi nyamar Jadi malaikat itu bisa menyamar menjadi manusia Malaikat bisa menyamar jadi manu, manusia Maka kita diharuskan uh, berprasangka baik kepada manusia-manusia yang kita temui Siapa tahu ini malaikat-malaikat Allah yang lagi menyamar Kita nggak ngerti Tapi malaikat kalau menyamar Selalu dalam wujud yang baik ya, dalam wujud yang yang baik. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia yukrim zhaifah. Memuliakan tamunya, menjamu tamunya, membuat senang tamunya. Dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia, dia miliki, ini yang harus dilakukan. Tamu itu dikatakan oleh Nabi SAW datang dengan rezekinya sendiri dan pulang membawa dosa penghuni rumah. Artinya kalau kita layani tamu dengan benar, tamunya pulang, dosa kita dibawa pergi. Dalam arti, selangkah tamu itu keluar dari rumah, dosa kita semuanya habis diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya, ya, ya, ya. Iya, iya, iya, iya.